juga mereka langsung fokus masuk Bawa, ke kita? bagian apartemen school-nya juga nah, itu nggak gua tadi hmm. ag agak bingung kenapa dari MC MC mobil. MC MCT. ya udah langsung keluar aja buru-buru gitu e, eh hari ini Pablo pakai maju apa guys yaaah jadi nggak pakai diri itu, nah, malam, itu wow, hari ini gue nggak nonton coq iyaaah Pablo nggak nonton coq nih nginget coq nonton nonton nonton ya gua lagi bang 2 kosong. udah lagi guys reset aja guys Kita Siti lagi latihan guys udah nonton PUBG aja seru coq Siti lagi latihan Siti nice ngapain deh latihan lagian disiap hari ini IPL dah atau mungkin cape-capein RRQ. MU lagi Liga Mal, coba MU. mau di MU? Kempestan ya. Oh iya betul bisa jadi. Keduanya MU bang ya. Ini juga masih cukup nyaman. Mereka melting di area bagian apartemen sekolahnya dan kalian sebagainya. Sekarang di apartemen atasnya diisi oleh tim Geek Fam Malaysia yang kemarin di hari pertama kita lihat posisi di area yang kita sering kali ditunggu sama Kempestan di bagian jembatan ya untuk melintas. Tuh ya, dapat joldenya. Masih ya, micin. Aduh, banget. Woi, ini apaan Apa sih? Gue baru sadar deh, eks yang di profil tinggi ya. Sehat selalu iya. makan cantik. Enggak dilepas sama dia. Baik lah. Bosan ya. gua kadang enggak oh. vape dah anjing. Ya. Yeah. Senang Noben. Aminin wudud guys. Emang terbaik itu ngudus. Pokoknya cematay guys ya. Sekaciga. Gua enggak bosan micika, Bang Ben. Hah? Ngerokok gak bosan, lu. nggak bosan lo? Siapa? Enggak kalau ngudut enggak loh, novel bosan ya? Novel bisa bosan, tapi cowok ngisi ngisinya. Kau nyedot mulu kali, Ben. Iya kali ya. Apa saja ini? Iya. Iya, kalau jangan nyedot terus Bang Beni. tapi bisa Duh, jadat jadat terus ben itu. Di oleh team mm. dan asyp, gitu keluar asap dari mulut kerennya. Dari keren. Musk belum powder keren banget. kerennya tapi kalau gua juga kah? Iyalah, mohon biar keren aja keluar asap gitu, mohon. Karena mereka sudah dekat dengan area zona Kalau perlu tambahan pakai asap itu tuh. Yang buat itu nyamuk Eh, gua aja lah kalau udah samain, tunggu belinya. Boleh, boleh, boleh. Roknya sama ya. Ini untuk kemarin kita lihat 2-0 ke arah bagian SMB. Persen yuk 5 yuk bisa yuk Ke arah bagian jungatan untuk mereka bisa mendapatkan area yang lebih asli, Lur. Tiga satu kayaknya nih. Oh, so itu juga. Dari Onix mereka bisa dibilang lagi-lagi dapetin tempatnya cukup enak. Onix ke kai cok. Belanja, jangan sembarangan jodohin mereka. Mereka harusnya bisa punya jalur rotasi yang cukup. Oh nggak ada rasa balik lagi. Point juga mau terlihat. Ada bang, cuma nggak bisa cok. di antara mereka yang bikin big turnaround. Rasanya ada tapi kesempatannya nggak ada ya. Iya. Dari Evos ke bawah baru tuh. Main klasik aja nggak cekcikin kemarin tuh. Kan gimmick aja aku soal streaming mon. Ada Kalau kai, kalau kai mati baru cikin cok. Dia mana jadi Terminator cok pada zamannya.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 Indo tiga atas sih dari mereka. Yang betul dan dari juga memang Gila ada berupa alternatif -C -C -C kan terdekat ke mereka. Ter Wah sejarah kan Kelly Perpu pada masanya Hahaha. Yang <laughs> juga sudah terpantau posisi dari arah seorang so sweep yang sudah Paklah kayak di YoYo Gas Pen Pen. pen. Ada nyambung-nyambungin ya, Pen. Ya, <laughs> ya, <kita> <laughs> Pablo pakai ya, baju yang hitam sama uh, kayak Bang Pen, Bang Pen founder GD, makanya GD bau. Ketika kita bakal Iya, ada dekompresinya, Cok. Pick off. Kontras FC Cok ini Coran. Santai. Semuanya bermain dengan tempo yang lebih sabar dan lihat jarang ada fight di awal-awal. Pemain ada pick off satu orang dua orang aja. Dan mungkin sekitar 15 kita baru bakal main mungkin 3 sampai 4 bisa, kalau gini masih memen -memen bisa nggak Jadi yeah, ya, satu chicken enam puluh tiga puluh aja, enam puluh dua, guys. Hari langsung guys. Yang pertama ada dari dar dar dar Rabbani, best sudah hari ini. Eh, kiyu, kini dikit lagi, cok. Sekali dikit, dah yuk fokus ketiga, kencing, atau udah. Jadi, jadi empat tim Indonesia kan di PMGC fase pokoknya guys ya gak ada ancaman juga yang uh, terjadi di antara kedua tim ini harus poinnya mereka 32 juga ini. ada hmm. secret yang high ground Mas advantage dong, face face Mas. sana Vintores peluru kita harus dan belum mengenai ya iya malah 1 2 lagi dua ini ya dan masuk ratakan gig ini Kedua tim sama sama sedih di Malaysia dan ini stoknya Indo Malay, guys. Kalian sadar uh. Uh. Oh iya, cok, Indo Malay itu yang nanti berkali. Wah, wow. oh, ini tes jumpa sama Magek. nih informasi aja, kayak kayak kayak kali weh Dari tim <tons> Secret Uh, oh, jaga komponen depannya sky. dari tim kalau ah. cewek biasanya sky iya kawe nggak gitu lo mundur tapi dari tim ayo kita mereka nge mereka harus meluaskan ayo push <laughs> <laughs> itu jakarta min jakarta begitu oh, oh, iya, iya. sementara dari tim aku nggak gitu tapi ku depok sih we main dengan roster yang ini terus berubah enggak berubah udah cok he betul dari nge desel nunkan mungkin cowok tuh apa di nah, weekend. Mereka banyaknya mencoba lah. Mencoba oh, roster. Ada cewek ayo juga. kita, tapi dengan kita ya? Nah, <tuk> mereka udah mematangkan roster mereka. <tuk> hey, hey. roster Ya, sepatu dan w. juga sudah W. Eh, w. Eh, w. w teman terpantau juga lagi sedang white base play dengan Scar ah, L dengan scope jarak jauh membuat Oke okay, guys kita yeah. yeah. sudah di match on guys ya, guys lagi trading lagi ada seorang nichil Sekarang ini cukup oke dikit lagi ye Reaxis mengambil bagian high ground malah kali ini gunung ya enggak masuk ke Oke BTR zona entah kali sama import RR kita targetkan tim Gerasis tuk mata Aduh jangan teman langsung duluan namanya langsung memutar juga bagian hospital untuk bisa mendapatkan area yang lebih nyaman lagi kita harus kuat, gitu dan dari aksi. Okay. juga mereka mereka segera berkelahi untuk oh. bisa mendapatkan. Wah, oh, iya. ini perusahaan itu perusahaan ya. dia, itu, ya, rotation dia itu, itu, total itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, ...tabrakan ke arah at banyak banget. itu, mungkin dari item secret. itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, Guys dari DX ya itu, itu, itu, itu, itu, nya sudah menyebar ke dua compound yang berbeda di dalam tanah Indonesia katanya Cinere Pride waduh sangat dari face mengisi bagian jembatan menggunakan batu sebagai cover mereka kantor sendiri ya Cinere nya sudah dipegang sudah dipersiapkan juga coba Cinere dong mau di Depok coy walaupun sulit untuk Cinere PTF bakalan Cok Kayaknya di kick jadi jadi performa yang nanti lagi mobil lagi yang akan masuk ke dalam event, Tapi nampaknya enggak jadi Bogor Band F. iya, kali iya, Bain iya, Bain itu masih okay, okay. cukup nyaman juga rotasi tempuh ataupun yang dipilih jadi oleh timnya. Jadi ikut plat Bogor sih Jadi Sangat, sangat aman dan Siapa Depok Depok? Ah, oke, yang Aryani. Kepada, eh, General Aryani. Kepada, pernah General pernah Kepada, eh, pernah Aryani. Bogor eh, General Aryani. Kepada, eh, General Aryani di e, Bandung main. ya sebetulnya A, juga nampaknya dari Infinity juga langsung A, dari arah bagian pulau SMB menuju ke arah bagian main island tapi lihat dari arah kejauhan Wah, dari orangnya ayo, orang ya. untuk ayo mematuh, guys 500 di orang di, di laki-laki Indonesia chicken guys yang Amin 370 guys seribannya yes, gembosan akhirnya buang. membuat kendaraan oh, air ya, ini di guys ya masih dapat waduh bisa chopper masih bisa menutup angle ke arah tim Evo dengan dengan sangat baik oleh tim Igo Esports tapi lihat dari Eliza akan melakukan limpi karena bagian kiri bisa lebih dekat. tambahan yang lagi? Tentunya ke arah tim Tapi, sudah jauh dari jangkauan tim Ibu. Jadi, Ibu akan dibakal arus. Eh, ini gimana? Kan, ke arah shooting dan bakal kosong banget mungkin. Bakal bertemu dengan lawan. Tidak ada yang dapat. Eh, mereka eh, pas, eh, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, your posisinya oleh tim BN United, di mana mereka juga, oh, Genesis, dogma, ini pers, god strategi apa nih, sudah mulai Eh, eh, stop, Iya, wow. wow. tiga, rupi, tiga rupi, tim teratas pokoknya yes, diambil buat PMGT. Cuma kan TS sudah ada. Kalau oh. uh, Center utara. RRQ ini aja dong. Pasti Kini ngambil rumah ini, dan eh, juga dari Ini sering banget. Sering banget ketemu kali ini dan dari dua ini juga mungkin jadi avalansi Kayak, oh hati-hati itu tim belakang yang nembak pt di depan aman, nih aman, kita tembakin Reki. Itu kayaknya udah sering banget di PMPL Indonesia pun terjadi hal-hal. Sekolah nih pilih. zonanya. Ya yes, zona? udah menandai daerah masing-masing. Dan kembali nge-center lagi oh, untuk sirva si kita yang selanjutnya. Yeah. Ternyata kaflo di mana MS Sean Buri. Tepat dari bagian centernya untuk Zou? saat ini. Ya, Benci banget. Zonanya, zonanya galau tuh. Iya zona-zona jembatan itu loh. Iya. Yang dapat sisi sebelah jembatan pokoknya rusak aja. Wah, zona mana nih? Wah, BTR langsung gerak. Wah, bahaya sih ini. Bahaya sih. Nah BTR enak gitu wu, wu, wu. itu diambil wu, wu. ya kan oh ini bukit dia ini ya ini menyelamkan diri yeah, yeah. yeah. iya, <tose> ya, ya. ini enak nih kemarin diambil siapa gitu kalah tapi kalah BTR waktu itu fight di sini area bagian ok juga dan ya cekungannya satu skill oleh terlihat dari yuk akan coba digempur posisinya oleh 3 player sekaligus dari arah tim Onyx tapi ini pom bensin begitu terbuka kalau sampai ada bom lontarkan, dari tanggal tiga belas kalau bisa terlalu banyak bergerak tapi lihat covering dari teman teman ya ada yang ngeframe oh, juga dari tim msc mencoba hmm. untuk menumbangkan tim Onyx yang kali ini sudah mendekat ke arah oh. pinggiran dari tembok temboknya Dulu, tapi Onyx malam. pun nggak berani berusaha untuk datang mereka. lagi nih bu tsj atas kok juga artim si kertney windi artim hmm. si kertney tadi yeah. lemparan dari arah seorang hampir aja bisa mengenai posisi dari arah seorang tiga belas dan tiga belas lemparan bolak balik sekarang yang dua orang berbolak balik itu jauh tinggi mampu kah melukai Player dari Onyx tak ada Onyx ini akan segera langsung ditinggalkan Nampaknya kali ini mulai terlihat Dan sekarang mereka face punya tempat Ada face di rumah itu nanya Lari, Iman Wuh, nampaknya, di cover lagi tinggal tinggal satu conik anjur gokil goki keren tadi pas rugi lu perhatiin dia baik, langsung ngambil seperti itu, mereka mereka itu main ya produksi dia satu dia pindah, bahkan ketika dia merapatkan dari lapangan kayak itu iya jago banget ya santai aja mukanya Yeah, oh, itu baru yang namanya Santuy dari Santuy dari Santuy oke mungkin dari seorang Vintores level ipul atau level ipul cok keluar panggil Santuy betul juga nampaknya dari area timor juga udah mulai terkena beberapa kali ada area timor tapi untungnya dua kali belum bisa menembus armor daripada next level play itu guys ya oh tapi nerpeko mendapatkan epi dari jarak yang begitu jauh bahkan membuat seorang Reed harus menyelamatkan epi kali ini dan mungkin dari nerpeko akan mencoba Selamat. kendaraan dari apa kira-kira nanti menurut kalian kompetitif si ada updatean terbaru papan papan bisa gendong-gendong gak ya bisa, PTR bisa bisa udah gendong ya kompetitif ya ceritanya udah ada min gendong lucu sih buat lucu banget cok Ayo bang langsung main kita bang ya lucu banget pen di gendong masih dengan sungai yang cukup lebar juga dan semangat bang cewek itu gendong depan nanti cok yang bisa didapatkan juga tembok, oleh tembok ke tembok ya. gini gini oh, masih tegang yang depan gini cowok. <hati> <hati> <hati> Oh, terjadi Ratain dulu nih Access <tid> ya, so Infinity. Kita ratain Infinity juga guys bakal, bakal jadi fight yang enggak bisa dilepaskan. Depan mereka itu perairan Ayo, karena Ayo, karen. uzi, mereka Ayo, itu komuni dan lagi-lagi depan ini manusia ini. mereka Sama-sama hijau pusing, Cok. betul banget ada juga lihat mati, Yu. ada Wah, tapi dari mana, Cok? bisa menumbangkan Ancik, satu player dari arah tim Infinity. Iya, tapi lain sisi dari mereka juga fight dengan sih. tim oh, tuh. Di atas di membuat keadaan arah Nexus kali untuk kedua tim Infinity juga aksis. Mika dalam posisi knockout menerima beberapa peluru-peluru panas juga, tapi nggak bisa ditumbangkan. Dari Gatuni bakal tembak juga, bakal cuma untuk reposition kembali dengan nekat ke bukit ataupun mendekati ke arah compound, mengambil low ground tepat di depan area compoundnya. nya Mela, Logan masih bertahan juga dengan kehilangan seorang Nuzi, tentu mereka perlu waspada jangan sampai ada kena lagi. Gila, perlu juga nampaknya Mika segera diupayakan untuk bisa melakukan upaya revive tapi Logan masih berusaha untuk menjaga angle yang berbeda dan Mela sudah mulai datang juga bersama dengan untuk mendapatkan blood spot juga ke arah tim DX. Nice nice nice. kita lihat dari tim DX juga kalah. Pajer rusak karena lampur. Pajer hampir tertumpangkan juga dengan. Pusing Pajer Joir. Joir sudah terpental di sini dengan mengetahui bahwa dia dalam posisi yang cukup keren ketika tergundur cukup lama untuk mengejar. yang ada posisi knock out Vintores dengan Korpay bakal suka juga. Kayaknya Vintores mengincir perairan yang coba untuk menyelamatkan tapi di depan dia juga ada gik yang melihat dia nyemplung ke arah air. ya sebetulnya karena vinter juga merupakan last man standing untuk wah oleh, wah susidok, wow waduh evas bte aduh maksudnya dia cok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 Sampai lengkap, partai mereka oh, lengkap di bagian liquid, baju, pensil, printout, printout ke arah berbagai Aduh. yang berbeda, oh, jangan di ko, bagian ke arah bagian yang warnanya pink, yang warnanya pink, yang warnanya pink, yang warna pink, yang warna pink, yang warna pink, yang warna pink, yang warna pink, yang warna pink, yang warna pink, yang warna pink, yang warna pink, yang warna pink, yang warna pink, yang warna pink, yang warna pink, yang yang warna pink, yang warna pink, yang warna pink, arah seorang pink, yang warna pink, yang tim pink, juga warna pink, yang warna yang Aduh, weh, weh. jadi Lekir tertangkap oleh oh, so, out Kali ini lemparan bom jalan oleh seorang chopper. menuju ke bagian depan, apakah bakal connect? Tampaknya belum bisa Seorang dan juga Luxi. yang lagi. sama, yang dan laki sama, laki. sama laki. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, lagi Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, reload ya dari Ryzen ada ada kecil? Iya dapat dua, cuma ke Satu Zona ke-5. Sementara lagi bakal melihat pengikisan terjadi. Iya iya sama-sama. gempuran dari keras Dan didapatkan seorang Jasper dan lihat dari target 13 juga Kiri kanan semua ada lawan dari Waduh di bis banget dia di pinggiran rumah jamur tapi seberapa <tay> wow, lama selamatnya di <tay> <tay> <tay> <tay> eh, mati dia Bang <tay> <tay> eh, mati dia Bang Gak <tay> ada healing darah dia mati dia <tay> eh, mati dia, <tay> eh, mati zone itu harusnya cukup Masih harusnya juga harusnya iya juga oleh seorang dan bakal lihat dari seorang dari seorang tapi masih <tay> belum <tay> bisa mendapatkan hit marknya ke arah tim kali dari masih juga <Darah>. fight <tay> <Darah, tay> kali ini Messi juga di seberang jembatan Ini bakal jadi perang ya, yang begitu berantakan karena lihat mereka udah satar dari masing-masing Wow, betul banget benar split banget dan bahkan <tuk> <tuk> dari Satar juga nampaknya bakal last standing dari sendiri ada BFR2 enak banget dia. Masih ini seorang Snoas masih berusaha melancarkan knockdown knockdown tambahan lagi karena tim BN United bahkan berhasil mendapatkan poin open banget cok. untuk dirinya untuk bisa mendapatkan poin preman tapi lihat gempuran granat dilontarkan untuk bisa masuk ke bagian kompor rumah jamur dari si Vorifaz. Bahkan terjadi. cepang terjadi, coba coba coba. Wah, Tidak bisa melakukan yang kedua kalinya karena trading terjadi antara kedua tim ini. Iya, lihat begitu banyak kayak player mau yang berjatuhan kali ini. Vorifaz masih nahan gempuran dari tim DX kali ini Franky. Wuh, susah-susah kok. Wah, anjing. los banget perangnya anjing. Oh, dari kiri. Wah, anjing. Semuanya perang, coba. Rata, rata, rata. Rata, rata, rata. Ya, sebetulnya. Oke, bangku tetap juga masih terus. Tinggal ini gig di bawah tuh, nahan forever. Dari arah bagian berbeda, yaitu dari arah tim gig di mana Demroot. Berhasil bisa mendapatkan player ter-knockdown dari arah tim Vory Falls. Dan lihat bahkan dari seorang Snap juga mengincar posisi rotasi dari arah seorang Apple ter-knockdown. Misalkan apa-apa yang dari seorang AP. Nanti kita bahasnya, guys, ya. Tapi lihat Fredo menahan pekerjaan dari dua player MSC, menumbangkan mereka kali ini. Dan sekarang dari tim Secret kembali dengan empat player mereka masih bertahan hingga... Sempat sempat menemput RR gini. Iya. Betul dan granat meletup menumbangkan... 6 player bahkan ponzai juga akan langsung disayangkan oleh saluran fredo fredo bergerak lagi bersama untuk mendapatkan panik yang lebih enak seta smoke juga untuk bisa memblokin visionnya aduh satan mati cok mengintai juga ke beradaan daripada tim setiap di juga untuk tim yo evos elekkyo naik tungbang di postage 12 kali ini ya evos mana ya oh masih ada 3 cok evos cok ya lekin juga nih ayo ya si bang sumpah next next deh next weh ada kodok cok selanjutnya dari nerfeko juga udah mulai join udah mulai berenang-renang saat ini ada kodok guys jembatannya si itu bener-bener dijagain banget oleh player dari para tim Infinity, Kaflo. Iya, pria Asa masih ada di bagian atas jembatan tapi terlalu terbuka. Asa harus menutup angle shoot-nya kali ini. Lihat posisi Asa, benar-benar riskan banget, tapi Nerpeko mendapatkan seorang oh. Logan mengambil posisi dari tim Infinity. Spray we down, dong. di bagian air. Eh, bisa nyelip lagi. Nerpeko masih mencari momennya, tapi terlihat dari angle-nya tim Geekvamp. Just betul, Geek berusaha untuk mendapatkan timing-nya kembali untuk bisa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 pinggir zona. posisi dari AP juga benar-benar terjepit banget. karena di lock dari tim Secret langsung dapat. Berhasil bisa mendapatkan dua player masih matiyo. Gig, aduh gig. Tim dengan total sembilan belas player masih alive kaflo. Iya tapi tim yang terus keluar cuma satu doang. Itu tim Secret yang masih empat player mereka dan mereka mengontrol area circle-nya. Tidak membiarkan siapa pun masuk ke area circle. Benar, betul dan bahkan jumper juga untuk memberikan finishing shotnya juga ke arah seorang AP yang benar-benar nggak dikasih lewat oleh tim Secret. Dari Geek, untuk mengisi juga di area bagian posisir Musuh untuk terlebih dahulu Di mana juga ternyata puas di posisi atas 10 bawa total satu poin eliminasi Tapi kita bakal lihat dari Geek Masih punya player mereka Bakal masuk ke depan Ayo, Ayo, Ayo Tapi dapatkan mereka anggap kurang dari tim Geek Yang bikin fire kali ini menuju ke arah smoke Terus lontarkan, tapi kali ini bakal lihat dari seorang Dari biaya, juga tumbang Aduh, Tess Tess, lihat itu jam rusul lagi oh, diincar dari dua sisi yang berbeda so, ada waktu terkena Molly begitu perikalnya aduh dia terpumbang krihatan. ternyata yes krihatan. bakal tertumbangkan oleh tim Big Farm. yes betul animasi asal, YouTube banyak usaha untuk Team menumbangkan clear daripada tim RRQ bahkan asal last man standing yang akan oh, coba digempur eh eh kelihatan terlihat posisi asal dalam last man standing RRK di pick off juga oleh try nice try RRK dan di posisi yang kandang Masuk dalam top five lalu, lagi lalu, kali lalu. ini, live oh, nice. ya, bertahan juga masih bisa diukur. dari tim lain nice. tapi Evos tinggal dua player. Dapat pergi ke tim secret yang terus kuat dengan observasi. player game, game, mereka game, game, game. tidak ada bayar tangan, sama sekali. payar tangan. Kue gicco Eh bentar, Bang. Set ini fase masih saya nyelip ya. Bang, ngelebih ya. Saya ngelebih ya. Saya ngelebih ya. bisa ngelebih ya. Oh iya anjing Saya sendiri tadi Cok ya. ya. ya. Saya ngelebih Ishod sudah mulai ke bagian low ground dan oh, next level, level, play level play itu akan terawal. Pelan-pelan bergerak, pelan-pelan sudah mulai mengambil posisi yang lebih nyaman. Masuknya ke-25, tampaknya yeah, gamenya bakal sedikit Mbak ditarik dapet, agak lama nih. Dikarenakan ya. perairan yang membuat tadi cukup banyak player bertahan. Jago-jago. Ya, yang smoke dari arah Fintores juga udah mulai menghilang. Dan ini bisa jadi... Oh, Alex Fintores, Fintores ya alik sih. Indonesia Tauan sih, Fintores. Jembat. Dia, oh, dia si. mendapatkan oh, higher plan dan Fintores. Tembak, berkamuflase Kalau ini ada asap kan. Dan kalau misalkan smoke udah mulai hilang, ini posisi jumper. Dan juga ke vintores itu benar terbuka banget, Kak Flo. Iya, ini bakal sangat terbuka. Karena vintores gak punya cover sama sekali. Oke, zona jalan gua dari tim Secret. Pin Torres enggak bisa guys, harus jalan dia saja. Oh, sedikit membiarkan di bawah dan lebih fokus ke tim yang paling dekat sama mereka itu Demrut. Ya, yes, betul dan bahkan dari Demrut juga udah. Mengkati posisi hmm. daripada tim Secret ya, di mana dari serangan Demrut mendekati mereka. Yang bergerak itu bebas menari-nari mari belum menyadari ada backstage. Demrut, ganggu dulu, ganggu itu sabar trigger oh, disiplin diterapkan oleh seorang Demrude demrud, ya, kelihatan yuk ya dinonya kelihatan enggak tapi gue yakin Demrude gak mau oh. satu dia kalau bisa dapetin dua minimal ya. supaya oh, ya, jika mengualkan potensi dari aduh, teknologi Ayu, ya sudah kenal lagi ya ya ayo tembakin Demrude aduh biar fokus ke kanan Cok trigger disiplin yang begitu baik dengar gak sih suara ya, sih bergerak ke depan yuk denger Cok wah dengerkan headshot knockdown dan demakan confirm di lantai ini emang Demrude dari tadi HBD terus <tip>, itu yeah, Quincy, itu buat seorang ah, tapi satu kali, sebenarnya orang biasa orang ini buat Di mana datang karena kabutnya paling datang dari Aku harus lo pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, untungnya masih belum bisa menumbangkan ratain PUBG tadi lagi dong <tele> <tele> mm, <lagi>, <tele> aduh lagi ya untungnya Malaysia Indo lagi ya anjay seru pulang lagi lagi nih karena itu santai aja sabar dia ya dari arah dari arah untuk memberikan perlawanan semaksimal mungkin dan tapi lihat dibangun oleh anjing Ya Allah All enggak ya di kan ditembak. Yang oleh seorang posisi yang ketiga Wah anjing, hampir chicken Aduh kenapa gak ditembak sih tadi? Padahal kalau dia nge itu bisa dia Lagi-lagi. lagi ya. Eh baru, nggak nggak baru sekali. Tadi aksis, tadi aksis. Tadi aksis. Aksis, yang tadi pertama mah e Yang pertama, e pertama e apa nih ya? Eh, apa sih ini? Pertama tuh, tes, kan? TS kan? Aku oh, lupa sih baru tadi. Dua kali chicken way, dua kali, eh dua kali kan? Oh dua kali Cok iya. TS aksis, TS. TS. TS. Tiga TS. Lu sanok lagi habis ini. Di sini placementnya ini lagi di sini, lihat nih. di sini akses lagi cow. Timing, gimana yang ngeliat timing? Apal baju kah? <tuh> Lanjut